Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Kali ini kita akan bermain game Roblox yang judulnya adalah Pacifico Atau Pacifico lah Atau apapun itulah caranya buat ya, Jadi game ini itu memiliki gameplay seperti uh, Brookhaven, ya. Brookhaven Nah, kalau teman-teman tahu Brookhaven itu kan uh, Kendaraannya atau mobil-mobilnya disitu kan bentuknya fiksi lah ya Kotak-kotak bener Nah, kalau di sini itu masih ada bentuknya meskipun dia low poly gitu Nah, ini dia gamenya dan kalian lihat di kanan atas itu banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan gitu sebagai pekerja kafe atau anu, restoran, kerja kantoran, jadi polisi juga bisa. di sini juga bisa beli rumah, setahu saya ya. saya uh, jadi sebenarnya ini game baru mainin saya kemarin itu scroll scroll kan chat sama bapak Fernando gitu. ternyata bapak Ernando pernah ngirimin link game ini gitu kan, Loh, game apa ini? saya nggak pernah main, saya coba. oh ternyata lumayan nih gamenya. nah nih game yang anehnya adalah game ini tuh punya dua versi teman-teman pasifiko yang pertama sama pasifiko yang kedua kalau yang ini tuh yang pertama tapi yang pertama itu nggak ada yang mainin nggak tahu kenapa ya apakah mungkin sudah karena di discontinue di discontinue itu artinya nggak di update lagi lah istilahnya sama di si pemilik gamenya ini gitu. mobil-mobilnya masih ada bentuknya teman-teman tapi uh, low poly jadi kayak nggak sempurna sempurna bener lah ibaratnya coba contoh pakai ini lah mobil apa nih prius ya udahlah kita pakai mobil ini gitu nah tuh kan ini masih ada bentuknya eh. tapi ya low poly gini dan ada yang masuk dong your local under Eevee. nah ini dia ini, oh wih, banyak yang yang banyak yang join ya, saya join banyak yang join loh teman-teman. Nah, ini pantainya nih, kita ke pantai kita ke. Ya kan, seru kan game, tapi sepi nih pemainnya. Tadi aneh join, nggak ada yang main loh, ada doang yang main. Nah ini nih, ini kalau nggak salah kantor Google nih. Nah ini kalau nggak salah kantor Google nih, tau kan bener Google, -i. tapi ginya dua. <laughs> ya ini ya fiksi ya. Tuh seru deh kantornya tuh, nggak ada pelaut loh, kantornya gile tuh, Ini Cuma segini doang sih tapi sotan loh. <laughs> kantor Google dan itu menghadap ke laut. Oke kita lanjut jalan. Nih lampunya juga unik nih. tuh lampunya gitu doang. kayak udah gelap kita coba belok ke kiri gitu. juga ke? masih keluar tuh ada yang pakai mobil Tesla lah. itu mau. ada cafe di situ. nanti kita ke cafe lah. Ya kita keliling keliling dulu nih. bagus tinggal ini kayaknya jalan buntu deh. eh atau ada tembusannya ya? lupa saya Oh iya buntu niche Ini buntu niche Tahu saya buntu ya Saya ngecair nah, kan ada ini Gedung-gedung nih Ya cukup luas lah Kalau kita bandingin sama game Sejenis Brookhaven ya Kalau Brookhaven kan Kalau misalnya salah cuma sekotek gitu doang Nah ini Lumayan Nah ini Kayaknya ini bandara nih Kayak landasan pacu gitu oh, Bandara cuy Gile baru baru tahu loh Aneh ada bandara kayak gini Ini baru yang pertama loh teman-teman Belum yang kedua Pasti gitu ya Kayak bandara ada era terpencil gitu ya Oh, ada suara ambience, kayak pesawat lagi mendarat, padahal nggak ada pesawat. Oh, kan jalannya ini buntu, road close. Oh, di sini kita bisa ganti cat mobil juga ya, ganti warna mobil. Tapi kita nggak bisa ganti warna mobil polisi dan mobil ambulans juga. Oke, kita coba ke sana ya. Tadi kan kita ke sana cuy, yang ada bandara itu. Ya. kita coba ke kanan. Ya seperti inilah gamenya, buat kalian yang mau mainkan silahkan linknya di kolom deskripsi di bawah Nah ini ada jalan ya ke kiri, ada solar panel loh, solar panel Tuh disitu situ. kita coba ke kiri dan nah, ini ke perbukitan gitu, daerah perbukitan Ini gele banget cuy di sini, cuy manco Nah untuk gamenya ini saya kurang tahu ya apakah ini bisa dimainkan di smartphone di android gitu Coba deh kalian ya Wih. masuk ke terowongan gitu banget suaranya nah buat kalian yang uh, biasa mainkan Roblox di smartphone silahkan coba ya apakah bisa ini game, nah, game bagus sih cuman sayang aja ini nggak uh, banyak yang mainin ya tadi ada beberapa orang doang yang Pasifico kedua kayaknya lebih berat teman-teman. kayaknya ya tapi itu banyak tuh yang mainin gitu game. tadi aku lihat uh, banyak lah nah ini kita masuk terowongan suaranya gitu oke okay. okay, nah ini kita balik ke jalan yang tadi yang ada uh, panel solar ini ya Nah tuh kenapa jalannya bertak retak Pak tuh solar panel panel solar buat menghasilkan listrik uh, kena cahaya matahari kalau siang Oke okay, ini sepertinya jalan kayak jalan provinsi gitu jalan luar kota ya jalannya karena sedikit bertekstur retak-retak eh ada jalan dan kayak ada suara ini deh kayak ada suara apa namanya air terjun coba kita kesini air terjun pak cetakin buat gamel di sini oke okay, sudah terusnya membuat gamel itu ada air terjun sekarang kita ulang lagi gitu kiri karena kita tadi dari kanan aduh nyangkut pak eh ya nyangkut deh nyangkut kenapa gitu di mobil lah pak di mobil ini mobilnya ganti Volkswagen Beetle gitu nah kalian lihat nggak bagus deh ada cahayanya eh ada cahaya ada bayangannya gitu jadi kayak realistis banget nih. kita naik Volkswagen Beetle oh mungkin karena tadi mobil hybrid ya jadi suaranya nggak ada ya ada suaranya nih kalian ini ada apa nih oh, rumah kenapa rumahnya sendiri gitu di tempat kayak gini loh